Yo, what up welcome back to my channel, Detective Slot, si penyelidik slot gacor hari ini, oke okay, hari ini gue bawa modal super duper receh ya, super duper receh ya, hanya di 186.000 di waiting 4000 guys ya, oke okay, langsung kita coba ke TKP nya spin turbo 10 kali, 10 kali. let's go Wah pagi-pagi uh, jam, jam 6 pagi nih gue main guys ya ini iseng-iseng uh, aja sih gue ini ya apakah membawa profit bawa gacor hari ini mudah-mudahan ya amin amin amin oh iya apa kabar penonton-penonton gue semuanya yang lagi nonton ya dimanapun kalian berada apa kabar gue doain semuanya baik-baik saja sehat-sehat dilancarkan segala urusannya dilancarkan juga rezekinya ya amin amin amin Oke, okay, uh, sebentar dulu, gue set dulu Ke spin cepat sepuluh kali. Oh ya, yeah, sedikit informasi dari gue, ini nggak bosan-bosan gue ingatin ke kalian semua. Kalau gue itu main di situs retro tujuh guys ya, situs paling gacor, situs paling terpercaya dan nomor satu di di ini geng ya. Kenapa? Karena gue selalu gacor di sini guys, ya. gue selalu profit di sini guys. Seperti konten-konten atau video-video sebelumnya yang, gue, yang sudah gue upload. Ya. Uh, sebentar gue ke spin selanjutnya spin turbo bentar gue DC aja ya onkandc ke spin turbo 10 kali jadi ini situs paling gacor ya ini list list nomor 1 di list uh, nomor 1 di list 2 lah ini gue ngomong pagi-pagi sampai belak belakang gini ya jadi buat kalian yang mau join buat kalian yang mau langsung cus ke TKP nya link nya gue cantum di kolom komentar kan langsung klik link nya langsung join bareng gue ya oke okay, dan sedikit informasi lagi Bentar Spin cepat 10 kali lagi deh Dan Informasi lagi ni Buat kalian semua ni Wanjir Dapat skater kita guys Dapat skater kita ya Ok ok lumayan lumayan Benar-benar ni skater Isi jackpot deh Isi profit ya. dah Wada Ini pagi-pagi ni Apa kera je Enggak pagi-pagi ni Oh iya Rupanya mungkin informasi Buat kalian semua ni ya kalau gue itu punya grup grup apa sih namanya grup telegram gue punya grup telegram yang dimana grup ini diadminkan oleh langsung dari retro 777 nya guys ya ada update-up update tanpa update ada update pola dua kali termasuk dua kali eh <laughs> satu kali 24 jam guys ya jadi di sana itu ada ada update pola satu kali 24 jam polanya itu pola-pola gacir guys ya kalian bisa langsung join di grup Telegramnya gue cantumin kolom komentar ya join grupnya mudah-mudahan polanya bermanfaat buat kalian semua amin amin amin tapi biasanya kalau gua main itu uh, cenderung gue menggunakan racikan gue sendiri ya gue menggunakan trik gue sendiri ya oke okay, mantap di sini kita dikasih perkaliannya luar biasa nih ya Oke okay, mantap dikasih nice lumayan 134.000 Oke okay, oke okay. ini kayaknya perkalinya banjir guys Oke okay, okay, mantap mantap Pecah lagi dong mantap dikasih gelasnya mahkotanya dong Aduh kalau mahkota pecah mantap banget ya Banjir banjir banjir dikasih senyum pasional kita dikasih ini ya ribu mantap mantap lumayan lumayan kita kumpul ini kemenangannya ya pagi-pagi lumayan ya satu juta buat jajan-jajan ya buat jajan dua hari tiga hari anjay jepetkan lagi dong perkaliannya dong wih gila pecahnya kek angkat lagi kek waduh sayang banget gila pecahnya udah mantap banget aduh tanya apa, -apa. dikasih lagi sih Pak di dalam geng ya 303.000 man anjur anjur anjur mantap-mantap ya Ya lumayan banget lah ya untuk uh, mengawali pagi hari ini ya Anjay mantap banget nih Oke okay, jom beratkan lagi dong Oke okay, hijaunya dong kasih dong Wih okay. manjur dikasih lagi petirnya Manja manja, Oke okay, dikasih mega lumayan lumayan Lumayan banget Oke okay. manjur uh, mana satu juta kita disedi guys di satu juta kita di sini anjir anjir Oh ya, yeah. buat kalian yang lagi nonton, woi, kali punya di skip anjir lah Sayang banget anjir anjir Oke okay, yeah. buat kalian semua yang lagi nonton Thank you banget, semua buat kalian semua yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, comment share, semuanya banyaknya Uh, share ke teman-teman yang sekiranya mania slaughter ya Dibantu subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif Oke okay, sekian olah TKP hari ini Sampai jumpa di TKP selanjutnya guys Adios